nya kalau rajin beribadah tapi kenyataannya rajin juga mencuri. Tapi ya, salah baku dapat di Mama Ipa. Taat beribadah salah satu kriteria yang Mama Ipa kasih masuk di 13 kriteria calon pemimpin yang bermoral baik tahun 2024 dan seterusnya dan seterusnya. Mama Ipa berasumsi bahwa orang yang taat dari ibadah adalah orang yang berkarakter baik. Orang yang berkarakter baik, yang Mama Ipa maksud adalah orang yang memenuhi kriteria minimal 13 kriteria yang Mama Ipa so bilang itu termasuk ini yang ketiga, yang sementara kita bicara ini, orang baca cerita kriteria ketiga taat dari ibadah. <guruh> Karena itu diharapkan. Ketika terpilih nantinya praktek daripada nilai universal Yang bisa diterima oleh semua kelompok agama itu Bisa dilaksanakan oleh calon pemimpin yang akan datang itu Kalau <tuh> nah, begitu bagus dong saudara Sudara Pak <tuh>, Tabas Baru beberapa hari lalu Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat ...kena operasi tangkap tangan OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ah, ini pertanyaan, Mbak saudara. Apakah Bupati Bogor ini dan eh, pejabat yang tertangkap OTT... ...tertanggung-tanggung oleh, Mbak yang kena OTT itu juga ada... ...Oknum Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Ah, dong, ini petugas padahal... Awasi ini pemerintah daerah dalam eh, Dorang eh, mengelola anggaran belanja di daerah Bahkan di pusat juga dorang itu periksa-periksa semua Ternyata domba kuat mm. dorang kolusi Kasih apa namanya istilah itu eh, Status bupati minta status wajar tanpa pengecualian itu biasanya status untuk eh, apa hasil periksa penggunaan anggaran dalam satu tahun anggaran itu bagus cara menyimpang sesuai dengan ketentuan nah, kalau dia sesuai ketentuan DP nama wajar tanpa pengecualian tapi kalau menyimpang atau ada kurang-kurang maka DP nama WDP wajar dengan pengecualian. ini DPB dari situ kalau WDP tidak dapat insentif dari pemerintah pusat tapi kalau WTP dapat insentif dari pemerintah pusat aku rupanya ini yang dong kejar ini bupati ini dia sampai dong suap Nanti, <susur> BPK supaya kasih WTP begitu orang dapat insentif kan bagian daripada BPK juga itu nantinya. <susur> Ternyata, Don dapat miliaran oknum BPK terima. Ini, Pak, saudara, persoalan moral mental daripada pejabat Oke, okay, kalau begitu, Pak, saudara, terus apa gunanya kalau rajin beribadah? Tapi kenyataannya, rajin juga mencuri. Yeah. Ini yang KPK bilang: banyak ibadahnya, tapi banyak juga korupsinya. Aduh, kalau yang seperti ini Mama Ipak, sepertinya Boleh usul di KPK Kalau boleh jangan pakai bahasa korupsi Tapi pencuri yeah. Karena memang perbuatan juga terbagus Jadi sebut juga jangan yang bagus-bagus Korupsi itu halus Maka pencuri yang lebih tepat Bagi orang-orang yang mencuri Uang rakyat Menyusahkan orang banyak Maka tidak layak dihargai Sebagai orang yang disebut dengan sopan dan santun, seperti itu. <laughs> itu kalau Mama IPA, Tidak tahu eh ya, Kalau dorong saudara yang lain, dong mau Tetap dengan bahasa halus saja. Korupsi, padahal itu pancuri Basudara. Saudara <laughs> ini mental, faktor mental, betul-betul. So, rajin beribadah tapi tetap melakukan korupsi atau mencuri itu, maka... Memang niat banjuri itu soal ada sejak macam. Jadi, aduh, memang susah orang tahu orang ini punya niat yang baik atau baik di zaman saat ini. Karena biasanya kan orang datang dengan wajah manis, janji manis. Bahkan dorang pakai hadiran itu, doran desain seolah-olah dora adalah malaikat penyelamat. Yang mau menyelamatkan orang banyak dengan kekuasaan yang dorang dapat nantinya makanya janji-janji manis itu dorang tebar, tebar pesona di penama. <laughs> Padahal donso intai-intai cepat mengunipili pak kita bagi kita jadi kita loh pedoi idoi kita bawa pulang di rumah, beli otomewa, bikin rumah bagus, beli aset-aset sebagai Bekal pensiun Tujuh turunan. Aduh, ini yang susah tolong muterka. Manusia-manusia amoral seperti itu. Karena itu, Bapak saudara, Mama Ipa selalu kasih ingat. Hati-hati. Jangan tertipu dengan janji-janji manis. Apalagi muka manis. Kalau saya tahu, Mama cara manis, maka jangan kasih suara yang manis. Bapak saudara. nanti Mbak Bifi banyak gula loku. <Sihai> kalau seperti itu masuk darat orang sakit doa antara sampai orang doa mau pusing apa dong ada ada bahasan sanang ini penting orang baku kasih kasih ingat masuk taat beribadah rajin beribadah bukan jaminan menjadi orang baik baik ketika tergoda dengan kekuasaan dengan kesenangan jadi kalau masuk suka miskin, kalau orang sini masuk di gorwa di bawah itu wajar dan patuh daripada perbuatan korupsi itu. <tuh> Aduh, bahasan yang cuma sementara kok menderita bertahun-tahun itu kira-kira juga, bukan lagi cuma menderita dong kasih miskin lagi. akan doang sop cat dari PNS, dorang semua aset-aset yang ada selesai begitu dulu saudara. nanti kita bakun dapat lagi di kriteria keempat jangan lupa pemimpin yang hidup sederhana di lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan kehidupannya di tanpa lain saudara. sampai waktu dapat tapi